Halo Dek. Hei. Adik suka chicken wing tak? Hah? Suka chicken wing tak? Eh. Uh, uh. dia. Hah? Adik suka ayam tak? Chicken wing. Hei. Halo. Hey. Dek. Hei. Dek. Hei. Dek. Eh. Dek. Hei. Bapak bakar ikan lo di depan. Ada mau tak? Eh, hey, bilang dulu. Salam dari binjai. Eh, hey, kau mau chicken wing kan? Dek kemarin kan? Mau kan? Ayo, let's go. Kita bakar ikan. Bakar ayam, cepat, cepat, cepat, cepatlah. Kawan ini aku bakar. Bakar chicken wing depan, Ada ikan juga loh. Cepat, di depan udah ramai menunggu. Ayo, oke, ini sudah ramai nih. Hmm. kan dia di sini. Wow, ikannya satu batuk nih, Bang Win. Nah. Wah, mau party ya? Wah, party ikan satu baskom. Belik sirup Sirup. Sirup? Jeruk. Eh, yang yang apa? Yang... Oh, yang oren. Oke. Okay. Ini koki kita nih, Bang Gondrong nah dia yang paling <tuk> nah, nah, nah ini dia yang kokinya nih, nah lanjut di acara kami ini makan ikan nih, wow banyak jenis ikannya guys, banyak sekali jenis ikannya ada kerapu, wow nya udah siap Mulai dibakar Oke Tadi aku ditugaskan Mencari sirup Mau pergi dulu cari sirup Indomaret Kita sampai di Indomaret Kita cari sirupnya Cepat Mana sirupnya ini ya, ya. hah? Ah. Yang mana? Yang mana sirupnya dek? mana tempat sirup? Ini. Ya. 13 ribu. Dua ya. minum. Oh, nah. Apa mau yang yang pres atau yang ABC? Itulah. Hah? Yang ABC. ABC. Duitnya berapa? Duitnya 30 ribu. Cukup tidak dua? Kali, uh. Ya nanti kalian ya. Oke, kita bawa. Cepat. Kita bayar. cepat, ayo berangkat, dorong, mati pecah, tukang bikin es, wow, wow orange orange juice. langsung aja masukkan botolnya bu. Pluk, pluk, pluk, pluk. botolnya langsung aja masukkan bu. Kita aduk aduk aduk ya, Oke sudah proses pembakaran. Wah ternyata cuaca malam ini tidak bersahabat anginnya kuat. Tengoklah. Nah, apakah bisa masak ikannya? Kuat sekali angin tengok. Wah. Ternyata ini yang tukang kipas Wah tuh kiranginnya kuat tadi Pakai kipas Nah Ini ikannya sudah dikasih bumbu Woi Mantap Ikan pari Wah ini mulai Asam pedas Cara yang kom. Oh. nah. ini hmm. untuk nah. nah koki Ya jangan lupa subscribe channelnya Bang Pejul ya. Tuh subscribe banyak-banyak guys. Terus dukung channelnya Bang Pejul supaya kita bisa menyaksikan keseruan seperti ini terus ya. ada. yang satu sini. Tak payah lagi Kipas-kipas Oke kita kedatangan tamu Jauh Yaitu John Sena Wah. Tadi gimana ceritanya Wan ngundang John Sena ke Batam ya, Susah sekali kita ya. jumpa ya, John Sena Jadwalnya padat ya Kita <tik> uh, <tik> lumajudannya, belum penjaga khusus dia lagi eh, padat ya jadwal ya. Ubat, misal kalau <tik> di barat besar tembok Cina tuh susah kita tembus. Iya <tik> iya. <tik> kita mau jumpa John Cena susah sekali. Kalau <tik> malam ini John Cena bisa hadir. Hadir ya. Tim tengah kita luar biasa. Terima kasih bang Jonsena <tik> <tik> <tik> umpunya oh ini dia oh kira nah, ini kami punya tamu spesial jauh kami ini nah. kami kami jauh ngundang ya guys jadi spesial ulang tahun malam ini kami jela, jauh nih ngundangnya nih tamunya nih Udah Sudah ada kemasukan tadi pasti ayam dulu kalau masukin katanya masih Ini Jangan ya? ya. Dah, masak sebagian nih masak, masak. Ah. yang baru kenapa kau berdiri di sini? saya. Di sana Kau boleh ambil. Baru itu ya? Oh enggak ya. Masih mau Ini lapas Oke lanjut sama sayap ayam. ada Datang mamaku yang di bawah tuh yang Itulah ke rumahku. Tunjukin ternyata sudah. Masak siap dibagi bagi Keputu, Oh ya, ini ini Ini, ini belum dapat ini Itu ikannya Makan-makan Ini Ini Nice. Nah. ambil nasinya. Laris jualannya, laris jualannya laris. Nah, inilah keseruan kami di malam hari ini. Tuh, ya. Jesse, makan -makan. Oh ya, sesi makan-makan. Oh, kamu spesial nih! 爸